Jakarta banjir kebanjiran huh, gimana ini waduh Jakarta banjiran Jakarta motor aja susah lewatnya Aduh. hujan deras banjir air kebanjiran.